halo semuanya assalamualaikum balik lagi ke channelnya Liveo. kali ini aku cuman pengen kasih tahu nih ada produk Wardah segini banyak kalian cuman bayar sedikit aja nah kalian mau tahu kan simak yuk sampai habis videonya jangan lupa klik subscribe komen dan share ya biar kalian ngerti apa yang disampaikan. Hai, gimana sih cara dapetinnya? Nih, jadi kalian itu nanti masuk ke website shop.shop.wardahbeauty.com ya. Nanti kalian akan masuk pada klik banner atau pop-up yang free 2. Wajib wajib banget di situ, wajib banget ya. Harus kalian isi Pokoknya wajib kalian isi semuanya kalian register pakai email atau nomor hp yang kita daftarkan tadi. Jangan lupa passwordnya itu 12 karakter ya. Nama serta angka-angka kalian. Kalau berhasil otomatis masuk ke halaman. Nanti aku masukin ke kolom deskripsi. Kalian wajib baca sampai habis ya guys. Nanti semuanya akan aku share linknya semua di deskripsi ya guys. Jangan lupa dibaca. Nah ini, ini orderannya guys, jangan lupa dibaca deskripsi ya guys, terima kasih.